Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat it think this dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting bagian sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk men like komen, so, dan subscribe nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Tingting. Informasi yang pertama di sini kita akan melihat nih ketidakhadiran Ayu Ting hari ini di Brownies TV hari ini ayu tingting -Ting digantikan sementara oleh Mbak Nunung yang dimana di sini dihadiri oleh Robin Onsu, Ivan Gunawan dan juga Wendy Cagur terasa sepi dan juga sunyi nih kalau nggak ada ayu tingting -Ting ya di acara Brodis TV karena nuansanya yang membuat meriah dan juga semeringah adalah Ayu dan juga ketiga temannya yang selalu kompak. Jika tak hadir satu maka suasananya akan menjadi sedikit sepi nih dan inilah alasan Ayu Ting Ting tidak hadir di Brownies TV hari ini menemani kita semua dan ternyata Ayu Ting Ting pergi holiday bersama dengan semua keluarganya mulai dari Birgis, Ayah Rojak Roja, Sum Sumshiva Nanda dan juga Sumera baik kecil yang mungil yang diajak holiday ke Eropa hari ini wah wah semoga selamat sampai tujuan ya untuk mengayu lancar perjalanannya semoga menyenangkan holidaynya amin ya rabbal alamin setarwati, happy holiday semoga semuanya sehat lancar di perjalanan selamat sampai pulang lagi terlebih rawati di akhir instagram pribadinya beberapa menit yang lalu Kemudian juga ada dari sahabat kita juga nih Ailana Zoh, Happy Holiday untuk Ayu Birkes dan juga seluruh keluarga sehat selalu, selamat sampai tujuan, Happy Holiday, Ayu keluarga semoga perjalanannya lancar dan sampai tujuan, Amin. Ya Allah semoga diberikan kelancaran selamat sampai tujuan, Happy terus kesayangan. Jual selamat sampai tujuan TAI dan keluarga dan kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat dari City Maya Sito NS 15 menit yang lalu. Itulah beberapa komentar dari para sahabat yang tahu keperjaan ITTing hari ini ke Eropa bersama dengan keluarga besarnya. Dan untuk beberapa hari ini, ITTing tak bisa hadir menemani kita semua di Brownies TV. Tapi jangan sedih ya pemirsa, insya Allah nih, Mimin akan terus memberikan informasi-informasi dari -informasi kegiatan ITTing selama liburan di Eropa. Dan di sini dari Daniel van der Clay. Lagi di bandara ketemu Ayu Ting Ting dan juga keluarga seneng banget nih ya. Mereka sedang packing dan juga siap-siap menuju salah satu tempat yang mereka sangat impikan. Terlihat di sini ada Mom Ayu Ting, beserta Shiva. Wah, Shiva terlihat sangat cantik ya dengan rambut barunya dan terlihat anggun nih dengan pakaian yang ia gunakan, ditemani oleh sang suami beserta anak tercintanya. Di sini mereka melakukan perjalanan di bandara siap menuju Eropa pemirsa dan juga terlihat di sana ada Neng Ayu Ting Ting sedang bersiul siap. oke sahabat semua. Dua alasan Ayu Ting Ting hari ini tak hadir di Bronis TV dan meninggalkan sementara teman-teman dan juga para host di Brownies TV yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Bagian sahabat semua jangan lupa ya terus dukung Ayu dan juga channel Mimi ini agar Mimi selalu semangat, selalu semangat memberikan informasi-informasi hangat seputar Ayu Ting Ting tentunya. Agar sahabat semua selamat menyaksikan informasi yang Mimi sajikan untuk sahabat semua di rumah, semoga menghibur dan selamat beraktivitas. Kita kembali untuk sahabat semua di rumah Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat Dan berlimpah rezeki Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat selamat Sorry, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I don't ever feel sambut <tuk> indah banget Merah Merah merah Bunda, aku mau ke Eropa. Bunda, bunda, sumera cantik. Bunda, bunda, aku tak akan nakal. Bunda, bunda, aku ingin jalan-jalan. Oh, nggak boleh nakal ya, harus pinter ya, sehat ya nak ya. Kita mau pergi jalan-jalan ya nak ya. Oke okay, bunda, oke okay, bunda, aku sehat sehat. Oke okay, bunda, oke okay, bunda, aku mau jalan jalan sama bunda, sama mama, sama papa, ibu, ayah, sama kakak ikis, dan juga semua. Sehat ya? Sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat anak bunda Sumerah yang endut endut endut ya? Iya. Gak boleh digendong tahu, <kuh> Alhamdulillah Senyum dari Senyum dari jauh Kalau dia senyum Tandanya hatinya mau Ya Sume suka lagu itu Iya Dari dalam perut ya Eh uh -uh. uh, Dia liatin ibu Ya kamu ngapain? kamu mau kemana? kamu bu, Bilang. Kau Kau kemana? kamu mau kemana? senyum, senyum dulu senyum dari jauh kalau dia senyum tandanya hatinya mau uh -uh. Uh -uh. mana suaranya? suaranya mana ini? janggut! Uh I'm Everything is like a test. I better not text or come off desperate.